Takut juga nak rasa risau. Nervous, nervous. Aku baca dekat review dekat Shopee. Banyak yang kata masin lah apalah. Tapi... Bismillahirrahmanirrahim. Haa? Huh? Hai guys. Assalamualaikum. Okay, setiap korang dapat lihat depan aku ni. ha, huh. Aku ada satu periuk apa yang ada dalam ni. Tera, aku ada Chee Kim terbaru iaitu Chee miang Yang kari putih Sedap, betul Packaging dia memang dah lawa Tapi itulah select sikit lah Sebab Wrapnya uh, tak cukup tebal jadi aku dapat macam Macam ni Tapi apa-apa packaging ni memang lawa So Takut juga nak rasa risau, nervous, nervous Aku baca dekat review dekat Shopee Banyak kata masin lah apalah. Tapi apa kita cuba tengok macam mana. Aku ikut satu-satu Apa yang ditulis kat sini Cara penyediaan aku ikut 350ml apa semua Cuma aku ada tambah telur dalam tu Ni aku rasa dia punya garnishing lah Jangan risau korang dah ada logo halal ha JMP semua ada lah Harga tetap sama macam kimia yang sebelum ni RM20 Untuk satu kotak ni ada 5 pack Kecil ok dalam tu dia orang ada apa paste kari tu dengan juga serbuk santan Terus tu ni aku rasa bau garnishing Ni aku akan letak dia punya garnishing Bawang goreng kot Kot Hmm lah bawang goreng Terang uh, Kau orang mungkin tak nampak macam mana dalam ni Telur tu pun tak nampak dah tenggelam Rupa dia Woo, Nampak minyak-minyak kari -minyak tu Haa Mi dia pun macam lain sikit daripada yang selal. Nampak tekstur dia punya telur, telur tu. Bau macam sedap. Bau lah. Bau. Kita tak rasa lagi. Yang telur yang aku letakkan aku nak letak telur-leba -telur jamal eh. Oh, telur kuning dia man... Takpe, buang masa marilah kita rasa. Bismillah. Bismillah. Kita rasa kuah dulu eh. Kita rasa kuah dia dahulu. Bismillah. Macam Korea sikit kita pakai periuk ni. Empat. Bismillahirrahmanirrahim Hah? Aku belum rasa masin tu. Dia macam ada rasmi kali tu. Tak tahu lah. Sebab aku aku tak. Aku tak kurang gaya. Aku ikut apa yang dia cakap. Bismillah. Panas, woi. Mungkin okay, aku patut kurangkan sikit air. Tak pedas guys. Tak pedas. Budak-budak pun boleh makan. Yang aku buat ni tak mesti nak. Biasa je. Cuma dia macam. Dia rasa mi curry. Tapi dia. Kurang kek sikit. So aku rasa mungkin aku kurang kurangkan sikit air. Tapi rasa tu. Sedap lah juga. Not bad. Adalah vibe mie curry tu bila kau makan. Dengan rasa. Bawang-bawang goreng tu. Ha, memang terasa macam mie curry kan. Pada aku okey je rasa dia. Mungkin aku, kalau nak tambah kek tu Betul-betul mie Aku letak dressing macam mie kari Letak ayam Letak telur rebus Tapi tak masin pun, kalau aku ikut betul-betul Tapi tak tahulah kalau orang memang Tak kuat masin, tu rasa masin Mungkin kalau orang suka boleh perah limau Rasa masam-masam sikit Tapi aku tak suka masam-masam, so takde lah limau Lemak-lemak sandan tu pun ada rasa gap. Ah kan kau kata banyak betul kau cakap. Makannya lah. Aku ingatkan kan maggi kari. Tapi dia cakap mi kari putih. Hai cik ini kari perisa kari putih. So macam tapi tengok dia orang makan pun. So memang betul mi kari. Rasa tu. Bukan macam maggi kari. Macam makan mi kari. Ha macam tu. Lah. oke okay. ini satu nak komen untuk orang yang nak makan mi kari tapi malas tu bolehlah beli yang ni mi kari instant tekak aku boleh terima rasa dia overall not bad sedap boleh tahan lah rasa dia untuk tekak aku lah aku terima Aku bukanlah peminat sangat mingkat Kalau korang nak pedas Tambahlah potongan cili ni tak pedas pun Budak-budak pun boleh makan kalau sebelum ni dia orang buat memang pedas. Untuk aku pun pedas. Okay. Kuasa tu je lakut. Takkan nak menghirup pula kuahnya. ni. Okay. Apa-apa pun yang lupa untuk like dan juga subscribe channel YouTube aku. Walaupun aku buat video tu on off, on off kan. Ha, tapi terima kasih juga. Masih sudi subscribe. Biasalah kita hanya mampu merancang. Kadang, -kadang tu dah fikir dah nak shoot ni, nak shoot ni. Tapi tangguh, tangguh, tangguh. sampai Sudah. Okay, tu je. Dah cuba dah cekim yang ni. Okay, not bad pada aku. Kalau korang nak cuba, boleh. Cuba. Okay, tu je. See you guys di next video. Bye-bye.